Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, akbar di makarana CH Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menghapus background tanpa ribet, cukup satu klik saja Oke, langsung saja Pertama-tama, kalian harus buka google chrome Wajib menggunakan browser google chrome Terus, ketik a m nah di sini pertama-tama harus login gmail dulu karena di sini saya sudah login selanjutnya klik upload pilih foto yang ingin dihapus di sini saya pakai foto seri Ramos Nah, selanjutnya untuk pas foto bengatak pilih edit. Terus pilih latar yang sesuai kalian butuhkan. Di sini saya pakai latar berwarna merah. Tinggal atur-atur saja baik kalian. Nah, sudah selanjutnya pilih "save", terus download. Untuk mentahan, kalian bisa download juga. Oh ya, satu akun Gmail untuk satu foto, ya. Nah itulah tadi tutorialnya, semoga bermanfaat Nantikan video saya selanjut selanjutnya, bye bye